Sepak bola Indonesia kembali mendapatkan kabar duka. Dua supporter Persib Bandung dikabarkan meninggal dunia saat akan menyaksikan pertandingan lanjutan Piala Presiden 2022 yang mempertemukan Persebaya Surabaya melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung. Menurut keterangan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian, penonton membludak memenuhi GBLA ini menyebabkan terjadinya kericuhan dan saling dorong saat akan memasuki stadion insiden ini terjadi di depan gerbang U dan V stadion GBLA dugaan sementara korban meninggal karena sesak nafas atau kekurangan oksigen akibat banyaknya supporter yang berebut masuk ke dalam stadion bahkan pagar maupun pintu stadion GBLA sampai jebol karena padatnya kerumunan supporter yang hendak menyaksikan pertandingan terkait kabar ini Ofisial Persib pun telah menyatakan duka mereka bagi para korban terkait meninggalnya dua orang bobotoh pada pertandingan Persib versus Persebaya Surabaya pada lanjutan laga Piala Presiden 2022 Jumat 17 Juni 2022 tentunya kami sangat menyayangkan hal tersebut dapat terjadi kami tentunya berbelasungkawa dan turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya dua orang bobotoh tersebut saat ini. Kami terus berkoordinasi secara intens dengan pihak yang berwajib Agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik Begitu pernyataan resmi dari Persib.co.id Sejatinya Bobotoh sedang berbahagia karena di pertandingan tersebut Persib berhasil meraih poin penuh dengan kemenangan 1-3 atas Persebaya Namun sayang, hasil baik tersebut harus diringi oleh kabar duka Karena meninggalnya dua orang supporter mereka Viking Persib Club juga di Instagram resminya mengabarkan bahwa dua korban tersebut bernama Sopiana Yusuf yang berasal dari Bogor serta Ahmad Solihin yang berasal dari Cibaduyut, Bandung. Duka mendalam bagi korban dan keluarga yang ditinggalkan. Selamat jalan kawan, semoga husnul khatimah. Seperti itulah caption di postingan akun tersebut.